jumpa lagi nih teman-teman saatnya kita hari ini cari mainan lagi teman-teman tadi di sini ada alat berat teman-teman eskavator yang kerja waduh ini bekas nih. kita cari mainan dulu di sini siapa tahu ada bekas kalian ada Cari sudah dapat Wow ini apa teman-teman Wow Ini sejenis pesawat teman-teman Ayo kita simpan dulu Kita taruh di atas teman-teman Cari lagi Uh, Ada lagi Wow, wow Warna kuning hmm. Ini apa nih Sepertinya ini bulldozer. Kita Terima. Wow, kita sudah dapat dua. Cari lagi. Wow, Kau ada lagi. Hmmm, sepertinya kita beruntung hari ini. Huh? Wow, ini beruntung. Sepertinya ini warna biru. Mobil, hmm. Doraemon. Wow. Dapat tiga, baru da baru cari mainan. Sudah dapat tiga, teman-teman. Ayo, siapa tahu masih Hooray! ada? Oh, apa ini? Uh, ini mobil bambu. Seri ah, mantap nih. Sebentar, kita cuci bersih ya, biar kita lihat hasilnya. Wow, keren sekali! Mantul, mantul, mantul! Wow, dapat. Ho -ho. Cari-cari, sepertinya ban besar juga nih. Wow, bless nih, teman-teman! Hmm, nanti kita cuci lagi ya, biar bersih. Kita taruh dulu. Kita sudah dapat berapa nih? Ada yang bisa menghitungkan Satu, okay. dua, tiga, empat, lima. Wow, beruntung banget hari ini. Hmm. Kita cari lagi, siapa tahu di bawah lumpur nih masih ada. Apa nih? Aduh, ini batu. Hmm, kirain tadi mainan. Hah? Eh, lagi nih. Hmm, mainan lagi. Wow, ini nih. Mantul, mantul. Wadidaw, dapat lagi. Sebentar kita hitung ya teman-teman sama-sama. Hmm, cari lagi. Nih. Wah, wow ada yang tahu nih ini apa? Ini sepertinya alat benteng teman-teman. Oh, dua. Wow, hebat sekali nih. Ayo kita simpan. Cari lagi. Dapat nih. Uh, wow. sekapatur nih, ada sendoknya. Wow, seru nih dipakai untuk bermain. Ayo kita simpan lagi. Ayo kita cari. Aku lagi nih. dapat dua pesawat Hooray! Hooray! oke okay. jangan lupa like dan subscribe biar besok kita sama-sama lagi cari mainan di sini teman-teman ya nah ini dia nih kita hitung dulu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan yeah. Yeah. kita banget dapat mainan sembilan yeah. ayo kita cuci